Eh, kasusnya Goffar Hilman sama Johnny Depp Oke. pada ngikutin kan maksudnya Iya Jonny Depp Pertanyaan gue adalah kenapa Johnny Depp pas sidangnya kelar kita percaya lagi sama Johnny Depp Tapi kita gak percaya lagi sama Goffar Hilman Dan... Ya karena Goffar Hilman tidak seganteng Johnny Depp udah itu aja jawaban deh Keadilan sosial tuh bagi rakyat good looking aja udah <tuh> nah, Gak mungkin lah Johnny Depp melakukan itu Pang Gembel ini pasti melakukan gitu kan Apa lagi? yang apes dari uh, kasusnya Gofar adalah permintaan maaf dari yang terduga korban itu bareng dengan peluncuran film penyalin cahaya di Netflix yang bercerita tentang hal yang sama gitu bahwa ada perempuan yang dilecehkan lalu ingin memberitahu sekelilingnya tapi sekelilingnya tidak percaya lalu dia ditekan untuk minta maaf Lalu permintaan maafnya dia disandingkan dengan film tersebut. Ya orang-orang udah gak bisa ngebedain kenyataan mana film gitu.